Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umi Sotus, saya Datulah Hidah, nim -1032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses membuat matriks Jacobian melalui ekspansi Taylor di sekitar titik kesetimbangan atau linearisasi Pertama-tama, akan saya jelaskan terlebih dahulu ekspansi dari Taylor. deretailor Deretailor merupakan salah satu bentuk polinom yang bisa digunakan untuk menghampiri suatu fungsi dan juga salah satu jenis deret pangkat selain deret maclaurin dan deret lauren. Jika F mempunyai penyajian deret pangkat di A, yaitu Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Cn dikali x min A pangkat n, di mana mutlak x min A kurang dari R. Dengan jari-jari kekonvergenan r adalah jarak dari a ke titik singular terdekat fungsi f(x), maka koefisien cn sebagai berikut: cn sama dengan turunan ke n f(a) per n faktorial, sehingga jika f memiliki penyajian deret pangkat di a, maka deretnya berbentuk fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga turunan ke n f(a) per n faktorial dikali x min a pangkat n. Penjumlahan tersebut dapat dijabarkan sebagai fx sama dengan fa ditambah turunan pertama fa per satu faktorial dikali x-a ditambah turunan kedua fa per dua faktorial dikali x-a kuadrat dan seterusnya. Deret persamaan dua disebut ekspansi dari Taylor dari fungsi f di A atau di sekitar A. Selanjutnya linearisasi. Linearisasi merupakan proses mengubah suatu sistem non menjadi sistem linear. Perilaku solusi pada persekitaran titik keseimbangan sistem non pada persamaan diferensial non dapat ditentukan setelah dilakukan linearisasi pada persekitaran titik keseimbangan sistem. Misalkan, x bintang adalah titik keseimbangan dx/dt sama dengan fx. Jika fx memiliki turunan sampai orde tak berhingga maka deret Taylor dari fx di sekitar x bintang adalah fx sama dengan fx bintang ditambah turunan pertama fx bintang per satu faktorial, dikali x min x bintang ditambah turunan kedua fx bintang per 2 faktorial, dikali x min x bintang kuadrat, dan seterusnya. Dengan x bintang adalah titik keseimbangan maka fx bintang sama dengan 0, sehingga persamaan 3 menjadi fx sama dengan turunan pertama fx bintang per satu faktorial, dikali x min x bintang ditambah turunan kedua fx bintang per 2 faktorial dikali x min x bintang kuadrat dan seterusnya. Jika x berada dekat dengan x bintang, maka nilai x min x bintang kecil. Akhirnya, x min x bintang pakat n dengan n lebih besar sama dengan 2, nilai x min x bintang semakin kecil dan konvergen menuju 0. Suku-suku yang mengandung x min x bintang pakat n dengan n lebih besar sama dengan 2, dapat diabaikan, sehingga diperoleh fx dapat dicari dengan melakukan pendekatan turunan pertama fx bintang dikali x min x bintang. Linearisasi melalui ekspansi dari Taylor hanya menggunakan turunan pertama suatu fungsi untuk membentuk matriks Jacobian atau gradient suatu fungsi. Perhatikan sistem persamaan diferensial dengan dua persamaan dan dua peubah berikut. X dot sama dengan dx dt sama dengan fx,y y dot sama dengan dy dt sama dengan gx, y. Andaikan x bintang dan y bintang adalah titik kesetimbangan dari persamaan 6 maka fx bintang y bintang sama dengan 0 dan gx bintang y bintang sama dengan 0. Misalkan U sama dengan X min X bintang, y sama dengan Y min Y bintang. Maka diperoleh sistem hampiran, yaitu U dot sama dengan X dot, dan V dot sama dengan Y dot. Dengan melakukan pendekatan ekspansi Taylor dua pua ubah, menggunakan persamaan lima, maka didapatkan sistem sebagai berikut. U dot sama dengan del F del xu ditambah del F del Y V, V dot sama dengan delg del X O ditambah delg del Y V. Persamaan 7 dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut atau dzdt DT sama dengan AZ. Dengan A adalah matriks 2 kali 2 disebut sebagai matriks Jacobian atau gradient dari suatu fungsi. Dengan demikian linearisasi sistem persamaan diferensial non-linear di X bintang melalui ekspansi dari Taylor di sekitar titik setimbangan X bintang diperoleh matriks Jacobian untuk sistem persamaan diferensial non sebagai berikut. JFX bintang sama dengan del f1 del x, del f1 del y, del f2 del x, del f2 del y. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.